pertandingan Real Madrid versus Sevilla. Update Real Madrid telah merangkum hasil pertandingan Real Madrid tadi malam dan berikut hasil ulasannya. Tiba-tiba choice, Real Madrid tak akan juara tanpa kiper cemerlang. Pemenang Yusin Trophy tersebut membahas soal perannya di Santiago Bernabeu. Tibaut Courtois dinobatkan menjadi kiper terbaik tahun ini setelah menerima Yashin Trophy 2022 menyusul performa impresifnya di musim 2021-2022 di mana ia memenangkan gelar ganda, yang La Liga dan Liga Champions. Sejumlah penyelamatan gemilang ia lakukan di pertandingan-pertandingan penting, termasuk di final Liga Champions melawan Liverpool. Dengan percaya diri, Courtois juga menyebutkan bahwa keberhasilan Los Blancos di musim lalu tak lepas dari perannya di lapangan. Tahun lalu, kami memenangkan Liga Champions tidak hanya berkat Vinicius Junior atau Federico Valverde, Karim Benzema, dan Rodrigo Gogos, tapi itu juga berkat Kurt Toys. ujar Kurt Toys kepada LQP. Kiper modern tidak lagi hanya untuk melakukan penyelamatan. Di sini, di Real Madrid, saya juga harus mulai bergerak. sayalah yang dengan umpan pertama memutuskan bagaimana kami akan mengatur serangan atau bagaimana kami akan mengatasi serangan lawan. Hari ini, Anda hampir menjadi playmaker. Penjaga gawang jauh lebih penting daripada yang Anda pikirkan. Lebih lanjut, Courtois menyayangkan kurangnya apresiasi bagi para penjaga gawang, padahal ia merasa bahwa seharusnya para kiper juga mendapatkan panggung penghargaannya sendiri. Kiper Internasional Belgia tersebut juga tidak sepakat dengan berita-berita yang hanya menyoroti kiper yang melakukan kesalahan di sebuah pertandingan, tapi tidak melihat peran pentingnya di momen lain. Tanpa kiper yang bagus, Anda tidak akan memenangkan trofi. Dan dalam penghargaan sepak bola, terkadang kita melupakan itu. Orang-orang lebih cepat memilih striker yang mencetak gol daripada kipar. Himbungnya. Peningkatan Luar Biasa Federico Valverde Bersama Real Madrid Di Real Madrid, Federico Valverde telah mencetak 6 gol musim ini, 5 gol di La Liga dan 1 gol Liga Champions. Ini adalah sebuah kemajuan besar mengingat ia hanya mencetak satu gol musim lalu. Cukup aneh bagi saya ketika musim lalu ia hanya mencetak satu gol. Saya mengatakan kepadanya bahwa ia memiliki kaki yang kuat dan jika ia tidak mampu mencetak setidaknya 10 gol dalam satu musim, maka saya harus merobek lisensi kepelatihan saya dan pensiun, kata Carlo Ancelotti pada September lalu. Dengan golnya melawan LCCF di pekan ini, Valverde telah mencapai setengah dari total target yang diberikan Ancelotti. Setelah pertandingan itu, Ancelotti kembali bercanda. Awalnya saya ragu menyuruhnya mencetak 10 gol, namun jika ia berhasil mencetak 4 gol lagi, maka lisensi kepelatihan saya akan aman. Sejauh ini, ini adalah musim terbaik dalam karir Valverde, terutama setelah ia berhasil dianugerahi penghargaan pemain terbaik La Liga untuk bulan September. Carlo Ancelotti beri indikasi soal masa depan Toni Kroos di Real Madrid. Toni Kroos hanya terikat kontrak bersama Real Madrid hingga musim panas 2023 mendatang, namun Carlo Ancelotti meyakini bahwa sang gelandang akan memperpanjang kontrak. Sang pelatih asal Italia itu meyakini bahwa Kroos tersebut akan melanjutkan kerjasama bersama Real Madrid. Saya pikir dia akan tetap lanjut, dia lebih baik ketimbang tahun lalu ketika dia memiliki masalah di awal musim. Saya telah berbicara dengannya dan dia tetap tenang mengenai situasinya, kata Carlo Ancelotti sebagaimana dilansir dari Marka. Pemain berkebangsaan Jerman tersebut bisa dilepas secara gratis pada akhir musim ini dan masa depannya tidak jelas seiring dengan kebijakan klub mengenai para pemain yang berusia di atas 30 tahun. Los Blancos punya peraturan untuk tidak menawarkan kontrak lebih dari 12 bulan bagi para pemain yang sudah di penghujung karir mereka dengan banyaknya pemain bintang yang telah menjadi korban termasuk Marcelo, Gerard Bell, dan Aizco yang hengkang pada tahun ini. Toni Kroos telah mengatakan bahwa keputusan akhirnya akan diambil setelah Piala Dunia 2022 nanti. Sang gelandang ingin mempertimbangkan ulang dampaknya kepada tim sebelum membuat keputusan apakah akan tetap bersama klub ibu kota Spanyol atau tidak. Namun demikian, dengan catatan 7 kali menjadi starter dari 10 laga La Liga sepanjang musim 2022-2023 ini dan 3 dari 4 laga Liga Champions, maka Kroos telah membuktikan statusnya untuk Ancelotti lagi.